Yahobu Paskah, Ira Talibu Onika, Ononiha, Katolik. Salam Paskah untuk kita semua. Paskah adalah puncak perjalanan iman kita dengan Yesus. Karena Tuhan Yesus Kristus sudah bangkit, sudah mengalahkan kematian, sudah mengalahkan maut. Dia menuju kepada kebangkitan. Maka dia menjadi raja atas kematian. Dan juga raja atas kehidupan. Ya Ali Puse, Onika, Ononiha, Katolik. Karena pasca, maka kita juga harus menjadi manusia pasca. Manusia pasca maksudnya harus siap menjadi mitra kerja Allah. Rekan kerja Allah siap untuk bertransformasi bertransformasi untuk menjadi penyejuk, menjadi solusi menjadi wasi dalam kehidupan kita yang sekarang ini banyak mengalami kesulitan. Saya percaya saudara saudari saya Unika um sudah menjadi wasi sudah menjadi penyejuk sudah menjadi solusi atas banyak kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh saudara saudara kita maka saya sebagai Uskup Sibolga sangat mengapresiasi omika ini untuk tetap jaya, untuk tetap hidup, untuk tetap eksis. Berkumpul, bersatu untuk memecahkan masalah-masalah yang kita hadapi. Itulah pasca. Pasca untuk membuat kita keluar dari kesulitan, penderitaan, dan tantangan-tantangan yang kita hadapi dan juga yang dihadapi oleh saudara-saudara. Saya sangat bangga, sangat mengapresiasi saudara-saudariku, Onika. Maka, jangan pernah gentar, maju terus untuk kemajuan kita di Tanah Nihak. Saya sangat mencintai Tanah Nihak. Karena itu, sebagai manusia-manusia pasca, Onika juga tidak boleh lupa: mencintai Tanah Nihak. mencintai Indonesia, mencintai tanah air, dan juga harus tetap. Mencintai NKRI. Menikah, tunggal, ika dan kesatuan kita. Karena itu juga amanah dari iman kita. Bahwa kita harus menjaga kesatuan Republik Indonesia ini. Dengan cara kita. Dengan juga cinta kita kepada semua. Yang sudah kita buat dalam karya-karya kita. Unika. I love you. Saya mencintainya. Tetap berkarya. Tetap berjuang untuk kebaikan. Manusia pasca adalah manusia yang majib menjadi OASI, menjadi penyejuk, menjadi solusi untuk saudara kita. Selamat pasca. Ya hukum.